Candi Penataran atau sering juga disebut Candi Pala merupakan candi besar yang ada di Jawa Timur. Candi ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Lego Kabupaten Blitar. Candi Penataran memiliki keunikan dibandingkan candi lain yang ada di Nusantara, sebab pembangunannya dilakukan oleh tiga kerajaan besar pada masanya. Diawali oleh Kerajaan Kediri, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Masing-masing kerajaan ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam membangun candi penataran. Lambang masing-masing kerajaan juga ada di bagian candi serta tahun pembuatan tertera pada dinding. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like -nya. Candi Penataran awal mulanya dibangun oleh Raja dari Kerajaan Kediri, yakni Raja Srengga pada tahun 1194 Masehi. Raja Srengga berkuasa di Kerajaan Kediri pada tahun 1190 sampai 1200 Masehi. Pembangunan Candi Penataran berfungsi sebagai tempat persembahyangan umat Hindu yang merupakan agama mayoritas. Candi Penataran tidak hanya dibangun pada masa Kerajaan Kediri, namun diteruskan pada masa pemerintahan Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Buruk dari Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, fungsi Candi Megah ini tidak hanya terhenti pada masa satu kejayaan kerajaan, namun juga digunakan untuk kerajaan-kerajaan besar berikutnya, yakni Kerajaan Singasari maupun Kerajaan Majapahit. Awalnya, Candi Penataran ini bernama Candi Palah. Hal ini sesuai dengan Prasasti Palah yang ada di bagian belakang Candi. Candi ini sebagai wujud bahagia Raja Srengga karena terlepas dari bencana yang memusnahkan empat penjuru. Awal dibangun, candi Penataran ini difungsikan sebagai bangunan suci untuk pemujaan Hindu. Hal ini dikuatkan dengan adanya patung Dua Rapala berukuran besar di pintu masuk candi. Dua patung raksasa ini dilengkapi dengan gada. Setiap bangunan suci pada masa itu selalu dijaga oleh Dua Rapala. Ini di candi ini sering diadakan upacara pemujaan. Pemujaan ini salah satunya untuk menangkal bahaya dari Gunung Telut yang saat ini sering meletus. Jadi penataran ini dibangun khusus untuk memuja Dewa Siwa. Hingga era Kerajaan Majapahit, candi ini masih digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Candi penataran terbagi atas tiga kompleks, yakni halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Masing-masing halaman ini memiliki fungsi berbeda. Relief yang digunakan pada candi di kompleks Candi Penataran sangat berbeda dengan relief candi pada umumnya. Relief ini menggambarkan sosok manusia yang sangat mirip dengan penampakan pada wayang kulit. Beberapa cerita yang digambarkan pada relief kompleks candi ini, diantaranya antaranya bubuk sah dan gagang aking, Sri Tanjung, Ramayana, dan Kresnayana. Setelah ditemukan dan diperbaiki, candi penataran saat ini menjadi ikon wisata di Kabupaten Blitar. Bahkan setiap tahun digelar kegiatan Purnama Seriling Penataran yang menghadirkan sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk semakin mengenalkan kekayaan warisan bangsa ke kancah internasional. Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya.